Assalamualaikum Hari ini kita akan belajar Membuat animasi Tentang Protagon Story Apa itu Protagon Story? Protagon adalah Sebuah aplikasi yang mampu mengkreasikan film animasi dari setiap screenplay yang dituliskan oleh penulis sebelumnya aplikasi ini memudahkan kita para pembuat film amatir untuk membuat film yang terbilang inovatif karena hanya dengan alur cerita yang dituliskan di platform tersebut para penulis script dapat langsung mengetahui jalan cerita yang mereka tulis secara real tem Yuk kita pelajari cara membuat animasi Protagon Story Tadi seru ya percobaannya Iya yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan uh, menjelaskan cara membuat animasi pembelajaran yang agak lebih menarik. Pertama kita download dulu di Play Store kita klik. Nah, hari ini kita coba pakai Protagon Story. Kita tulis Protagon Story. Nah, di sini saya sudah install tadi dengan klik install, kemudian buka. Nah, kita coba cari ke akun aplikasinya Protagon Story. Uh, kita tentukan dulu pembelajaran mana yang kita inginkan, uh, apakah pembelajaran di dalam kelas atau nanti kita gabungkan dengan materi PowerPoint kita. Hmm. Misalkan kita mencoba membuat video baru, kita klik create video. Hari ini kita coba untuk belajar e, membuat video animasi yang akan saya gabungkan dengan e, pembelajaran saya. Jadi e, nanti di kolom atas Skin kita ganti, kita klik ini, kita klik, kita cari tentang, kita klik, maaf, kita klik skin kita pilih speech nah kita cari tentang green screen ya kalau untuk satu orang kalau untuk percakapan dua orang green room hari ini saya coba satu orang kemudian kita tentukan aktornya hmm. nah, misalnya kita buat karakter baru karakter yang kita inginkan yang sesuai dengan style kita ini perempuan kita coba perempuan atau laki-laki kita atur wajahnya misalnya warna kulitnya nah mungkin seperti ini atau seperti ini nah kemudian kita coba atur rambutnya seperti ini atau seperti ini kita beri warna gelap atau kita coba ikat seperti ini mungkin kita bisa seperti ini atau kita mau coba memutih rambut panjang nah kita coba rambut seperti ini hmm. Nah, kita nah ini kita pilih warna hitam kemudian kita bisa juga atur matanya uh, penalis alis warna bibir yang kita inginkan dan saya coba peach ini warnanya terlalu pucat, Nah, kemudian kita bisa atur matanya, apakah besar seperti ini, apa seperti ini. Kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa menambahkan aksesoris kacamata. untuk baju nah sekarang kita pilih baju kita pilih baju yang sesuai yang kita nah mungkin ini terlihat lebih hmm. atau kita pilih baju sini banyak pilihan bajunya ya ah, mungkin ini lebih kemudian kita pilih kita pilih model celananya kita mau pakai celana atau roll kita ganti warnanya hmm. kita coba lebih micinkan seperti ini kemudian kita pilih sepatunya nah, kita sesuaikan dengan keinginan kita jika sudah siap Oh ini animasi yang saya inginkan kita kembali Tapi ini, nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita uh, bisa berbicara? Kita klik uh, ini caranya supaya berbicara, uh, kemudian kita atur. Misalkan kita pakai model vaccine ini, bisa menyapa. Kita klik tanda rekam kita rekam suara kita kalau kita ingin menambahkan dialog lagi, kita klik lagi uh, kita pakai Aplikasi ini, terserah ilmunya, mimiknya sesuai, kita sesuaikan jangan pembelajarannya. <tuh> kita ulangi lagi. Kemudian, jika video kita kita rasa sudah selesai kita klik export render video export with subtitle kita tunggu sampai 100% hai anak-anak assalamualaikum bagaimana kabar hari ini ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung, yakni penjumlahan. Sekarang kita coba aplikasikan ke dalam editing kinemaster. Kita tunggu, kemudian kita Cari file yang akan kita masukkan. Di sini saya akan coba memasukkan intro atau pembuka materi lebih dahulu. Kita cari intro file saya. Kemudian kita masukkan backgroundnya dulu ya, kita masukkan background animasi yang akan kita buat bisa kelas papan animasi. saya pakai background papan rumus kemudian kita klik lapisan media lalu kita pilih animasi kita yang dari protagon kita atur maaf saya ke Person. Kita sesuaikan, nah, di disini dua backgroundnya masih berwarna hijau. Kita coba menghilangkannya dengan klik file tersebut, lalu klik kunci chrome Jadi, klik kunci chrome kita atur. Setelah kita atur tempatnya, mau di kanan, kiri, tengah, jangan lupa klik tanda kunci chrome, kita klik aktifkan. Nah, warna hijaunya akan hilang. Nah, kemudian karena dari botakon, mungkin suaranya nanti akan berkurang, kita tingkatkan suaranya sampai 100%. Dan klik kompresor untuk mengurangi gangguan suara-suara kecil kita tes nah, ini penampakannya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 operasi hitung besar, mah. Ah, besar. kita beri warna dasar kita kemudian kita bisa block untuk mengebal atau tidak kita bisa atur seperti ini animasinya kita mau geser ke sini atau seton putar searah atau langsung jatuh pusatkan nah kita cepat pusatkan nah jika materi kita sudah selesai kita klik export seperti biasa tunggu sampai 100% kita coba cek Ini video yang kita buat tadi nah, Bapak Ibu bisa eksplorasi, Mencoba hal yang baru Sesuai dengan Materi yang diinginkan Hai anak-anak Assalamualaikum Bagaimana kabar hari ini Ibu doakan Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.